Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Wa wassalamu ala Wa ala alihi wa sahbihi wa Amma Sahabat-sahabat Al-Quran dan pecinta Al-Quran Yang berbahagia Alhamdulillah Berjumpa lagi dengan saya di kampung Al-Quran Dalam rangka belajar Mengurai hukum-hukum tajwid yang terkandung di dalam Al-Quran atau belajar cara membaca Al-Quran yang sesuai dengan tajwidnya, dan insya Allah, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita akan belajar mengurai hukum tajwid satu persatu, yaitu Surah Al-Imran, ayat ke-19. Sebelum kita mulai, mari kita awali dengan pembacaan Bismillahirrahmanirrahim. A'uzu bila mina shaytanirrohim. Bismillahirrahmanirrahim Inna ad-dina islam Inna Hukum bacaan, guna musyadadah karena ada nun yang bertaskid membacanya, didengungkan, dan dipanjangkan bunyiannya selama dua Innad... Selanjutnya, di sini ada hukum bacaan alif lam syamsiah, di mana alif lam syamsiah ini tidak harus dibaca, artinya diabaikan. Dari nun langsung ke dal diilgomkan ke dal Innad di Selanjutnya di sini ada hukum bacaan matabi'i Karena ada yak sukun yang didahului baris kasrah pada huruf dal Membacanya bunyi dipanjangkan dua harukan Innad di na'in Kemudian di sini ada hukum bacaan ikhfa hakiki, cara membacanya mendengung salam, samar selama dua harkat, karena adanya nun sukun yang bertemu dengan huruf dal. Ain Aindal, Kemudian lewat Allah di sini. Dibaca dengan tebal, artinya dibaca Allah, tidak dibacalah. Karena huruf sebelumnya, sebelum lafat Allah, yaitu huruf dal berharkat fathah. Kalau huruf sebelum lafat Allah berharkat kasrah, maka dibacalah. Seperti billahi dan lillahi. Kemudian lafad Allah di sini, hukum bacaan matabi'i kalimi. Karena adanya harkat tegak berdiri pada huruf lam panjangnya dua huruf Al. Kemudian di sini ada hukum bacaan Alif Lam qamariyah dibaca dengan jelas dan terang Al Islam. Selanjutnya di sini terdapat uh, tanda wakaf namanya wakful aula boleh berhenti boleh tidak namun sebaiknya berhenti kalau berhenti di sini maka di al Islam terdapat hukum bacaan matarit is sukun karena ada matobii yaitu di mana yaitu huruf alif yang diawali baris fathah pada huruf lam. Kemudian bertemu dengan huruf mim yang disukunkan karena wakaf. Maka cara membacanya ketika diwakaf boleh dibaca dua, empat, atau enam harkat. Ketika tidak berhenti di sini. <tuh> Maka... Hukum bacaannya bukan makarit lis sukun lagi, akan tetapi menjadi maktabii panjangnya dua harokat. Wa di hukum bacaan maktabii karena ada ya sukun yang diawali baris kasrah pada huruf zal. Membacanya bunyi zalnya dipanjangkan dua harokat. Di uh, Disini hukum bacaan matobii karena ada waw sukun yang didahului baris dammah pada huruf alif. Membacanya bunyi alifnya dipanjangkan dua harfkat. Untul ja Utul selanjutnya di sini terdapat hukum bacaan Alif Lam Komariah dibaca dengan terang dan jelas. Utul kita. Kemudian di sini hukum bacaan maktabi karena ada harfat berdiri tegak pada huruf tak. Panjangnya bunyi taknya dua harfat. Kita Selanjutnya di sini hukum bacaan maktabi karena ada huruf alif yang didahului baris fathah pada huruf lam. Panjangnya bunyi lamnya dua harukat. Illa. Dua harukat. Illa. Mim. Kemudian di sini terdapat hukum bacaan iklab Karena ada nun sukun yang bertemu dengan satu-satunya huruf iklab yaitu ba. Cara membacanya, nun yang sukun di sini diganti menjadi mim dan didengungkan serta dipanjangkan dua harkat. Mim jadi bibirnya dirapatkan atau dimengkemkan, bukan min, bukan lagi, tapi nunnya diganti menjadi meme. mim. Mim ba di Ma hukum bacaan matobii karena ada huruf alif yang diawali baris fathah pada huruf mim. Panjangnya dua harokat. Majahumul ja, ilmu bagyam binahum. Jadi sini hukum bacaan mat wajib matasil. Karena adanya maktabi'i yaitu huruf alif yang diawali baris fathah Kemudian bertemu dengan huruf hamzah di dalam satu kalimat Maka cara membacanya bunyi jimnya dipanjangkan lima horkat Selanjutnya di sini hukum bacaan alif lam komariah dibaca dengan terang dan jelas. Humul <tik> ilmu kalau lam di sini lam mutlak namanya. Bukan komariah bukan syamsiyah. Al di sini huruf lam mutlak. Ilmubauyam. Kemudian bauyam, yam hukum bacaan iqlab. Karena ada tanwin fathah pada huruf ya yang bertemu dengan satu-satunya huruf iklab yaitu ba. Maka cara membacanya bunyi tanwinnya dengan timim, jadi yang dimaksud dengan iklab ikut itu menukar nun sukun atau tanwin dengan mim, kemudian didengungkan selama dua hari, <tik> bauiyam bayinahum. Kemudian, tanda wakaf di sini namanya "wakful aula". Lebih baik berhenti. Ketika berhenti, maka di sini mimnya dibaca dengan terang dan jelas. Baik, ketika tidak berhenti, maka di sini terdapat hukum bacaan Idul karena adanya mim sukun yang bertemu dengan huruf selain ba dan mim. Maka membacanya dibaca dengan terang ketika tidak berhenti. Ba'inahum wa may, wa may yekfuru bi ayatillah, wa may, wa may. Hukum bacaan idham birunnah cara membacanya didengungkan selama dua harakat karena ada nun sukun yang bertemu dengan huruf idgham bi'kunnah yaitu ya wa dipanjangkan i. wa may A, hukum bacaan mad badal panjangnya dua harokat karena adanya harokat berdiri pada huruf alif. Ya, di sini hukum bacaan tabi'i kalimi karena adanya harokat berdiri pada huruf ya. Panjangnya dua harokat. Biaatiillahi. Selanjutnya, lafat Allah di sini dibaca dengan tipis. Dibaca Dibacalah, tidak dibaca Allah. Kenapa? Karena huruf sebelumnya, yaitu taknya, berharukat kasrah maka dibaca tipis. Selanjutnya, lafat Allah di sini, hukum bacaan maktabi'i kalimi, panjangnya dua harukat. <tuh> Kemudian di sini hukum bacaan gunnah dadah didengungkan dan dipanjangkan bunyi bunyinya selama 2 harkat. Yang dipanjangkan itu bukan bunyi i-nya, bukan bunyi n-nya tapi bunyi nya Fa in an jadi an nya yang dipanjangkan. Fa'in kalau innya itu salah. Fa'in, Nah, berarti salah. Yang dipanjangkan bukan i nya tapi annya. Fa'inallah. Selanjutnya Lafat Allah dibaca dengan tebal. Berbeda yang di sini bi tilah nah, dibaca dengan tipis. Kalau fa inna Allah dibaca dengan tebal karena huruf sebelum Lafat Allah ini berharkat. Parha. Fa Allah kemudian dapat Allah di sini hukum bacaan matabi'i kalimi panjangnya dua harakat Fa Allah sari ri hukum bacaan matabi'i karena ada ya sukun yang diawali baris kasrah pada huruf ra panjangnya bunyi ra nya 2 harakat Sariul, kemudian di sini ada hukum bacaan alif lam komariah dibaca dengan terang dan jelas Sariul hisab, kemudian di sini ditutup dengan hukum bacaan maqarid lisukun karenanya adanya maktabi'i yaitu huruf alif yang diawali baris fathah pada huruf sin. Kemudian maktabi'i tersebut bertemu dengan huruf B yang disukunkan. Walaupun di sini tidak sukun. Akan tetapi ini harus disukunkan karena alasan berhenti. Maka cara membacanya bunyi sab boleh dibaca 2, 4 sampai 6 harokat Sahabat Al-Quran dan pecinta Al-Quran yang dirahmati Allah Mudah-mudahan pembelajaran hari ini ada manfaatnya dan berkah. Jazakumullahu khairul jaza Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh